halo teman-teman perkenalkan nama saya purnama Maria lestari S NPN 208110152 dosen pengampun Dr Fikri, MPTSI. Nah di sini saya akan menceritakan apa itu prasangka. Sebelum teman-teman menontonnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman enjoy. Terima kasih. Prasangka apa itu prasangka? Perasaan negatif yang terhadap kelompok tertentu merupakan perasaan kaku dan menyakitkan mengenai sekelompok orang. Menyakitkan arti bahwa orang yang memiliki sikap yang tidak fleksibel yang didasari atas bukti yang sedikit. Kar karakteristik prasangka yang pertama sama seperti stereotype. Kepercayaan yang dihubungkan dengan perang prasangka memiliki beberapa karakteristik. Yang kedua, ditunjukkan pada suatu kelompok sosial dan anggota. Yang ketiga, melibatkan dimensi, evaluasi, perasaan baik, buruk, dan salah. Yang keempat, kepercayaan menentukan perilaku seorang terhadap yang lain. Apa saja fungsi prasangka? Yang pertama, Fungsi pertahanan ekonomi Yang kedua, fungsi menyatakan nilai Yang ketiga, fungsi ultilatarium Yang keempat, fungsi pengetahuan Apa saja sih penyebab prasangka? Itu ada empat Yang pertama, mempertahankan identitas sosial Yang kedua, sumber sosial Yang ketiga, mencari kambing hitam Atau biasanya, kaum minoritas dipilih untuk dipersalahkan dalam suatu kelompok Kejadian atau kelompok nah bagaimana sih cara menghindari prasangka? yang pertama hubungan personal. semakin sering terjadi hubungan yang positif antara anggota kelompok dalam dengan kelompok luar, maka semakin rendah level prasangka terjadi. pendidikan yang a Kurikulum pendidikan multikultural atau materi sejarah dan praktikum kebudayaan sejumlah kelompok ras dan etnis Yang B, pelatihan keanekaragaman budaya umumnya di lingkungan sekolah